Bagiku, gua tuh mau ngepus Parsa Parsa gua 130-49% 3.000 dunia dan, dan tidak ada satu Ujati ya. pang biar aku bantu Aku ya. tidak menyembuhkan rasa sakit Tapi Jokin memanfaatkannya Akunya murni Murni Murni Aku orangnya lebih suka Solo sih ketimbang mabar Ikut line, jatuh guru Hehehehehe <laughs> tidak terikat oleh apapun Adalah Baik itu keluarga ataupun Sangat Cik, malas banget Tanjil Narsapada, narsapada Udah, kok mau kaya sedul, Cik? balas dendam Para hadir, hai Jepara Welcome to tour lupa Tinju dibalas tinju Halo, Sandy Boy Unyu -unyu dong, kak, Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Aku lebih dari sekadar senjata. Oman Santun telah hilang, dan aku akan mengembalikannya. Ayo, kita berangkat. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombak. orang ahli waktu, namaku Digi. lagi, aku lagi, aku lagi, aku lagi, legend ya legend lagi, kayak legend ya. enak aku lagi, enak lagi, aku lagi, aku lagi, ya lagi, ya, bosenan senang. Raven. Baik, Halo. Jangan aku basah. Ah, basah. Simbok berdiri jangan basah. aku ini legend. sama bot. 5 seconds till the enemy reaches the Smash them. the Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang kulihat. haus takkan akan Wait. balas dendam. Balas dendam telah memutakanku. Hati-hati, lawan menghilang dari leher. <tos> kan di sana, ya, Rasakan oh, kesakitanku. Hati-hati, lawan menghilang dari <tos> <le> <tos> <le> Kau tidak tahu betapa dekatnya kematian. Tidak ada yang akan menghentikan Hati-hati, lawan menghilang dari lembah. Hati-hati, on menghilang dari landweider. On my way. Balas dendam. Hati -hati. Telah hati Tengah memusatkan. dari Lawan menghilang dari Len. Tidak ada yang akan menghentikanku. Hmm. Far. Ayo terbang bersamaku. Betapa dekatnya kematian Launch, Rasakan kesakitanku You have slain an enemy Biasa <gir> sambil terbang anjir Hati-hati Lawan menghilang dari lem Johnson, Johnson masih mutar. Johnson nggak oh, ada turun ya. masih muter. Sign. Your team Tidak ada. Kau oh, yeah! oh, yeah! no! telah Jangan <laughs> lihat aku, Johnson! Johnson semakin tinggi Johnson. aku terbang, semakin bahagia haus okay. akan harus okay. Kau Kamu tidak tahu betapa dekatnya kematian. Aku haus. Makin tinggi aku terbang, semakin Mati -hat. pedih Rasakan kesakitanku. -hat. <laughs> Lawan dari tira -tira. telah <laughs> Kau uh waktu hilang -huh. dariku. tidak ada yang memberitahuku. And Ayo terbang bersamaku iya, iya, lu ngapain, lu ngapain, lu gape. Oh. Hmm. Langsung, lu lu kaget, kuncil. Sorry, Sorry. <tuk> Barat telah Tidak ada yang akan menghentikanku. Aku harus akan berstandar. Tuhan, mengalihkanmu ke arah sisi lain. Rasakan kesakitanku. Kalau oh, Josunnya map sering banget aku ketemu Josun map Semakin tinggi, aku tidak C'est un homme qui a Haus akan bersenjang. Rasakan kesakitanku. Tidak ada yang akan menghentikanku. Bang oh, bersama bye! Apa Balas dendam setelah memukai tinggi Aku terbang. Semakin basah adalah langit biru yang bebas. Legendary! King, King, oh, not ready. Oh, oh. King, Rasakan... Papa. Oh, tengak aku mah tak diam min. Tuh. Baik enggak? Coba kalau dengan Ultinya. Agar enak noh, kalau buat semua noh. Baik kan? Kan, baik kan? Kita tahan ultinya. No matter retreat. Baik kan gue. <laughs> Ultimanya gue tahan tuh, baik banget, gila gila. Hey you, uh, uh, I love you. Hey, Initiate retreat. Hey you, uh, uh, I love you. Tidak ada yang. banyak yang kuliah Ayo terbang bersama Ayo terbang bersama Dalam cinta telah tercipta Aku akan <laughs> balas dendam. Balas dendam telah melakanku. Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang kulihat. <laughs> Oh iya, Beb itu, Beb. Karena ada ya no? Tadi, no? Initiate retreat! An ally has been slain. tidak tahu betapa dekatnya kita. Good at prem shot, kali lu nyet victory, gila juga prem shot aing, prem shot aingnya. Waduh, oh, legend diri, bosen bener, buset bener. Mau-mau <laughs> makan coklat gak apa-apa Coklat itu manis kok